nya punya puluh tahun tapi bisa melompat mahir berenang bahagia melihat kawan dan berkumpul bersama sampai aja besaran berani Semua kecil otak ini teras kurakit berangkat wajahmu tak akan pernah ku lupa waktu kecil dulu mereka menertawakan mereka panggilku gajah kumarah Jabat tanganku, panggil aku gajah Kau temanku, kau doakan aku Punya otak cerdas, aku harus tangguh Bila jatuh, gajah lain membantu Tubuhmu di situasi Kecil kita tak tahu apa-apa Wajar bila terlalu cepat marah Kecil kita tak tahu apa-apa Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Doakan aku Punya otak cerdas Aku harus tangguh Bila jatuh Gajah lain membantu Tubuhmu di situasi Rela jadi tamengku Rela jadi Tamengku